Ya, jadi kita sekarang mau uh, cek Bahenol Katanya udah lama banget, nggak terawat Terus kita bakal cukup tahu aja lah gimana kondisinya Jadi tambahin sama Pandi Ini jalannya bagus ya Kita nanti cek di depan jembatannya masih bagus atau nggak? Karena mau sudah ditinggalin gitu, nggak ada yang mau sana dulu lalu lihat tanah karena ke kemon tapi nggak tanya ke mereka jadi kita cobain aja hari ini ah. ya. jadi itu udah bagus jembatannya dulu di situ jembatannya rusak terus ada selamat datang di shelter 62 Ssp Polri ini buat polisi yang latihan lanjut ya yuk Aduh, ada pohon Ini dia titik start bahenol Nah, jadi dulu kita sering pemanasan di bahenol ya, tapi sekarang jarang terus bareng pandi nah kita cek ya uh, jalur bahinol ini gimana kondisinya? ya, tuh, aneh nggak ya, pokoknya? Uh, uh, uh. Uh, uh. liar liar liar liar Kela.. yeah waa are at come on come on <laughs> oh. Oh. Ah. Ah, Ah. Ayo you know it looks right 者